serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar-kabar terbaru, kabar baik dan bahagia mengenai idola kesayangan kita Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini ada kabar terbaru yang kita dapatkan dari Bang Boril satu jam yang lalu di laman akun Instagram pribadi miliknya Bang Boril mengunggah sebuah postingan foto Namun dibikin salfok dengan kalimat caption yang dituliskan Bang Boril mengatakan Bismillah, kesedihan sebetulnya milik yang ditinggalkan Yang pergi sudah tenang, tidak ada lagi yang sakit, bohong, dan lain-lain Jadi kalau kita sedih, berarti kita lagi memikirkan diri kita sendiri Dan itu sangat wajar, makanya mesti kuat Cuma perlu diingat, yang pergi sudah tidak lagi sedih, semangat. Hashtag perjalanan hidup. Itu kalimat caption yang dituliskan oleh Bang Boril. Di kolom komentar pun tentunya banyak sekali tanggapan dan respon yang sangat beragam. Di antaranya dari akun Dwi underscore A mengatakan, Yuk, bisa yuk, LE LA bangkit lagi. Kita tetap setia nunggu LE LA berkarya lagi. Kami tak mau mencampuri urusan pribadinya. Kita hanya menunggu karya-karyanya Ini tanggapan yang sangat positif Ada juga tanggapan dari akun Nanike Fadiana mengatakan Jangan sesali yang sudah pergi, teruslah melangkah Tetap masa depan yang indah, sampai waktu tak terbatas Salam Leslar Lovers Ada juga tanggapan dari akun Instagram Bilar.onernya Unscoredede mengatakan, Tabarakallah, semangat Bang Boril, Leslar membutuhkan orang baik dan setia seperti abang. Itu kalimat komentar beberapa dari fans ya. Mudah-mudahan Leslar Entertainment terus bangkit dan semoga memberikan karya-karya terbarunya. Selanjutnya, Persaba diingatkan kembali untuk warga Konoha. Jangan sampai lupa dukung Lesti Kejara di Ajang Indonesian Dangdut Award 2022, karena untuk batas voting di aplikasi video itu tinggal 10 hari lagi. Jangan lupa dukung penuh buat Lesti, bismillah semoga ada rezekinya, Bunda Lesti bisa membawa pulang piala penghargaan. Kemudian para sahabat juga ada postingan momen spesial Lesti Kejora saat gila resik di konser veteran Peto ini Masya Allah banget ya Tampil sangat ceria dan sangat api, kita kagum dan pastinya kita selalu bangga Dengan Lesti Kejora yang selalu memberikan kebahagiaan Yang selalu mencontohkan bahwa hidup itu harus semangat Masya Allah Bunda Lesti memang mempunyai mental yang sangat-sangat luar biasa hanya doa terbaik yang selalu diberikan untuk Bunda El, semoga selalu sehat, bahagia, dan terus berkarya. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Mbeko Kosip, banyak juga tanggapan komentar yang diberikan. Di antaranya dari akun Pilufi40, Masya Allah, gua selalu support karya-karyanya, soal rumah tangga itu urusan pribadinya. Ada juga tanggapan dari Henning Naira mengatakan, Masya Allah kenapa aku nangis kalau lihat anak baik ini sehat-sehat aja sayangku semoga setelah musibah ini kamu bahagia sama keluarga kecilmu sayang Amin banyak doa banyak support dan dukungan dari orang-orang yang tulus mencintai idola kesayangan kita kemudian juga persahabat ya ada momen spesial di acara di 5 semalam. Salah satu peserta dari Prabu Muli, yakni Sri Devi, tampil sangat memukau hingga membuat para juri memberikan SO, persahabat. Memang penampilan Sri Devi ini sangat-sangat keren, luar biasa, tetapi kita salvok dengan omongan dari Maesho Ima. Maesho Imah, persahabat, dia ya, tiba-tiba ini inget sama Lesti Giora karena Sri Devi... Ini mengingatkan Ma'e kepada seorang Lesti yang begitu sangat luar biasa saat bernyanyi. Kita selalu bangga. Tidak ada orangnya, tetapi selalu disebut berkat prestasi yang sangat luar biasa. Masya Allah Bunda El, semoga bisa tampil kembali di panggung Indosiar. Postingan ini pun diunggah kembali oleh akun Lesti Fati Scor FC. Kalimat caption pun dituliskan. Masya Allah Lesti emang terlalu berkesan belatnya penyanyi dangdut muda luar biasa inspirasi untuk semua orang komentar pun banyak sekali diberikan salah satunya dari akun Novia Rosa 9 mengatakan Masya Allah biarpun Lesti nggak ada di situ dengan Mae menyebut nama Lesti aku sudah seneng banget Terima kasih Mae kangen Dedek tampil Ngejuri lagi tapi nggak mau bareng sama senior yang ono Wow hanya doa hanya support yang kita berikan untuk seorang Lesti Kejora Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan kebahagiaan dari idola kita Jangan kemana-mana persahabat terus ikuti channel Youtube Lesti Fati Update Yang akan selalu memberikan kabar-kabar terbaru dan kabar menarik dari Bunda Lesti Kejora Ini dulu informasi di siang hari ini bagaimana tanggapan kalian Silahkan berkomentar bang terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh